Hai guys, welcome to our program Hello, happy lagi like usual with Miss Adinda Nah, because there are many question yang masuk ke inbox-nya, email happiness First One, maupun di dm Instagram. yang sageng, Miss ini artinya apa sih, Miss? Terjemahin dong dalam bahasa Inggris Well, guys, actually ada beberapa kata bahasa Indonesia yang kita nggak bisa translate-in word by word-nya ke bahasa Inggris gitu, karena nggak semua yang kita ucapin atau yang sering kita omongin ke dalam kehidupan sehari hari ini digunakan juga gitu di luar negeri gitu, contohnya misal GR, gak ada dong luar negeri namanya GR, gede rasa nah itu tuh yang agak repot ya menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris, tapi it's okay kali ini misda kan ngebantu kalian dan karena misda juga udah dapat referensinya dari banyak sumber dan juga misda tanya-tanya ke teman-teman misda yang emang lagi stay atau lagi menempuh pendidikan di luar negeri gitu yang pertama nih ya, ada kata-kata mentang-mentang Misinda, artinya mentang-mentang apa nih? Terjemahin dong Aduh, repot nih guys Jadi gini guys, mentang-mentang itu just because Kayak mentang-mentang Jadi contoh konteks kalimatnya tuh kayak gini Kamu gak bisa nih gak hormat sama guru Mentang-mentang, kamu uh, anak dari kepala sekolah Tuh Mentang-mentang loh Nah jadi bahasa Inggrisnya You cannot disrespect the teacher Just because you are the son of headmaster Nah jadi mentang-mentang Artinya itu sama kayak dengan hanya karena Just because kan? Next kedua yaitu adalah GR Masih GR apa nih bahasa Inggrisnya? Nah dari informasi yang didapatkan GR ini memiliki terjemahan bahasa Inggris I am easy coming Contohnya, jangan ngomong kayak gitu dong. Aku jadi gr nih, gitu. Jadi, don't say like that, I'm easy coming. Jangan ngeliatin aku kayak gitu dong. Aku jadi gr nih. Don't look at me like that, I'm easy coming. Nah, jadi seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah santuy. Miss ndak? Santuy nih, bahasa milenial nih, anak zaman now. Apa Miss bahasa Inggrisnya? Well, dan guys, jadi santuy adalah take it easy atau take it slowly take it slowly guys, take it easy guys so that's all guys itu adalah tiga kata yang sometimes kita nggak menemukan bahasa inggrisnya di vocab manapun, jadi itu kayak depend on our circumstance ya, berdasarkan lingkungan kita, dan kita kumpulkan dari beberapa expression yang biasa digunakan di luar negeri yang hampir mirip dengan arti yang kita maksud dalam bahasa Indonesia itu so semoga video ini bermanfaat see you next time and bye bye